saya belum menciptakan seribu lagu hampir seribu lah Masih. Masih. tapi yang saya nyanyikan mungkin lebih dari dua ribu lagu tapi karya saya 800 lebih lah, kurang lebih kurang lebih 800 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di video kali ini kita akan membahas perjalanan karir Roma Irama Sang Raja dangdut industri musik Indonesia saya punya obsesi sebelum Berpulang ke Rahmatullah kepengen melengkapi seribu Insya Allah. Roma Irama merupakan salah satu musisi senior dangdut yang sudah berkarya lebih dari 50 tahun. Roma Irama membentuk Soneta Group pada tahun 1973 dan sudah mengalami berbagai likaliku dalam perjalanan karirnya. Bisa dibilang Roma Irama dan Soneta Group juga adalah Arus utama dari hulu sampai hilir arus musik dangdut di Indonesia. Penasaran dirakum dari berbagai sumber. Ini dia, simak ulasannya. Romai Rama pertama kali terjun ke dunia hiburan sekitar pada tahun 1958 sebagai aktor. Anak-anak membintangi film berjudul Jenderal. Kancil saat usianya 11 tahun. Grup utamanya di dunia musik adalah Tornado yang didirikan bersama sang kakak Beni Muhammad dan tiga orang lainnya pada 1959. Dan kemudian menjadi Gehen pada 1963 ketika sang kakak Beni Muhammad Hengkang meninggalkan grupnya. Kemudian pada awal 1970, Roma bertemu dengan Elvi Sukaisi yang juga dijuluki sebagai Ratu Dangdut. Tak lama setelahnya, Roma dan Elvi membentuk soneta Group yang bertujuan untuk memadukan musik yang mempunyai unsur barat, timur, tengah, dan melayu. Bersama LV Sukaisi, Soneta Group menciptakan tiga album Yaitu Soneta Volume 1, Begadang tahun 1973 Soneta Volume 2, Penasaran tahun 1974 Dan Soneta Volume 3 Pada album keempat, Soneta Group sudah tidak lagi bersama LV Mereka berkolaborasi dengan Rita Sukiyato Dan akhirnya bisa membuat 7 album bersamanya Yaitu Darah Muda tahun 1975 santai tahun 1977 begadang 1978 Roma ingin mencoba formula baru mengajak penyanyi India yang bernama Nandani untuk membuat album Soneta volume 11 Indonesia pada tahun 1980-an Soneta Group pun kembali berkolaborasi dengan Elvi untuk membantu Roma bernyanyi di beberapa lagu di album Soneta volume 12 Renungan dalam nada yang dirilis tahun 1981 demi berkarya di jalannya sendiri secara independen dan tidak menginginkan ada pihak lain campur tangan dengan karyanya Roma dan Soneta Group membuat label rekaman yang diberi nama Soneta rekor pada 1984. Dan album perdana yang dihasilkan adalah Soneta Volume 13 Emansipasi Wanita yang rilis tahun 1984. Karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh Roma secara pribadi, maka Roma memutuskan untuk rehat sejenak di dunia hiburan. sebelumnya engkau membuktikan Cinta suci setelah enam tahun di dunia musik akhirnya Roma dan Soneta grup merilis dua album yang hampir bersamaan yaitu Soneta gali lubang tutup lubang pada tahun 1989 sampai pada tahun 1994 Roma dan Soneta grup merilis album terakhirnya yang berjudul Soneta volume 16 yaitu Bujangan dan itu dia perjalanan karir Roma Irama bersama Soneta dahulu sebelum terjadi tertendang hatiku